tebus air secukupnya nah ini mie omet yang kemarin saya buat cara buatnya kalian boleh cek di bawah deskripsi ya linknya lalu kita siapkan mangkok masukkan minyak bawang putih secukupnya cara membuat minyak bawang putih linknya ada di bawah deskripsi box masukkan minyak wijen secukupnya dan kecap asin secukupnya juga lalu bisa ditambahkan kaldu jamur bila suka, kalau enggak di skip aja lada putih secukupnya kalau air sudah mendidih seperti ini masukkan sedikit garam sawi Masukkan mie Aduk pelan Kita rebus kurang lebih Satu menit lebih lah ya Bisa dicek Teksturnya, kekenyalannya, kematangannya sesuai selera aja Ini saya masak sekitar satu menit Satu menit aja Jadi saya nggak waktu terlalu pek. Oke, ini udah matikan kompon, angkat, dan kita tiriskan. Masukkan ke dalam mangkok yang tadi udah kita kasih minyak. tuh rata tuh minyak kenyal ya kalian bisa lihat harusnya ini ada tambahan irisan daun bawang tapi saya kehabisan tambahkan saus dan irisan cabai atau pakai sambal ini kita makan pakai topping ayam nah cara masak topping ayam ini saya juga ada videonya kalian bisa cek di bawah deskripsi box juga nah ini juga saya tambahkan telur setengah matang cara perebusannya juga ada di bawah deskripsi box nanti kalian juga bisa cek Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan di share ke semua akun sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, bye-bye.